Oh. Aksi sono kore. Ib, yep. gua ngambil HP dulu ya? Nggak coba-coba ya, cari, cari, cari, cari. Mau ngapain di sini? Ya suka-suka gue dong mau di sini apa urusannya sama Gimana kabar lu sehat? Kepo banget sih lu, bukan urusan lu. hari makin judes aja lo. Good bye. Woi, <San> jangan pacaran di sini, woi. Nih, <San> siapa yang pacaran? Ih, <San> <San> dia Anya hop aeh urusan kolot, urusan bobo-bogan nih, gigi tuan doh. Di apaan sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh kamu Gede? Wow, Bunda lagi ngapain nih? Di lagi skincarean kenapa? Kamu mau? Mau dong pun. Sini tuh. Oke. Okay suka di luar tuh, jadi oh, ya, pasti kering kan? Ini iya. pakai ini harus. Itu apapun? Hmm. Body serum sama hmm. body lotion jadi, pakai body. Oh, Dari ini oh. ya okay. Sepan, pakai uh -huh. Lanjut pakai hmm. ini Biar kamu dari sini Biar tangan kamu kritik Mungkin cuma itu beda yang tangan sama yang tertunya Beda kan? Wow. Ah, iya Kamu kan cewek uh -uh. Walaupun kamu kerjanya sekuriti uh. Kamu juga harus tetap menjaga kulit kamu Yang perawatan Terus iya. ya, buat yang sehat gimana rasanya? segar kan? segar, segar banget sih ini, ini pakai body berapa bon harganya? oh Rp. 2.000 satu paketnya satu paket iya beli satu juga bisa sih bisa ini juga buat wajahnya kalau mau iya boleh nanti boleh deh iya jadi ada stepnya ini cuci muka kedua kamu pakai toner pakai ini Teman ini ini The Trapman Essence Lanjut pakai minasnya, saya lho Kalau siang pakai krim siang, ini krim malam Baik sih, Kalau yang itu buat apapun? Hmm Yang, yang ini? Iya ini. ini buat ikan siang, siang komedo hmm. Kalau kamu mau simple, pakai nah, ini Dijamin langsung itu bedaknya Iya, ini bedak pasang Udah deh Coba di belakangnya Iya Langsung menutupi Iy, noda modal hitam yang pastinya langsung rata Ini Bagus aja Iya, bagus bu, nih Ini harganya 200 loh Satu Iya, satu doang <laughs> Satu doang Tapi sesuai sama kualitasnya sesuai Iya, pasti Ini kalau beli satuan berapa Bun harganya? Kalau beli satuan nih harganya kena puluh Jadi kalau beli satu paket itu lebih enak. Kalau beli satuan agak beda ya harganya. Beda. Uang, uh -uh. Udah nih Bun, makasih ya Bun. Iya. Eh uh, mau ngopi dulu nih. Yeah. Iya. Yeah, makasih ya Bun. Aih. Itu dari amah budak bukannya amalan dulu malah langsung beralik aja. Busen wow, aing itu amah, bukan nyahon Eh, nyahon meureumdeg ngora ke dia. I don't believe you. eh, tangan kamu aku apa? MS dong. Oh, aku tanya, ini? dong. apa? kamu udah pacar belum. Nah, mau, ragu -ragu, kebetulan juga kamu mau nggak jadi? nggak mau deh. kenapa? nggak mau ragu-ragu. kebetulan juga. kan hati aku kosong. serius? <tis> <tis> tadang tadang apa kamu, yang baru enggak sih kenal selamat ya eh mohon terus bawa tuh ah Iya Hey. Oke, okay, mumpung masih ngumpul semuanya di sini. Apa ingatkan lagi? Besok kita lanjut gathering yang berlokasi di Kampung Kalirjo, tepatnya perbatasan suku Bali Kampung Kalirjo tersebut berada di Desa Kebuncau Kecamatan Bodomani. Jika ada yang masih belum tahu bisa mampir ke kantor desa dan bertanya di sana. Ataupun, bisa bertanya kepada warga setempat. Tapi jika ada yang malu bertanya, ada solusi lainnya, yaitu ambil handphone. Kalian buka Google Net. Searching. Kampung Kalirjo. Perbatasan kembali. Biasa kembali jauh. Kecamatan berdumana. Oke, mungkin sekian aja, artinya kalian juga semuanya udah lelah, selamat istirahat, sampai ketemu besok tepat pukul Terima kasih. Eh teman-teman, gue mau cabut dulu ya. Lu mau kemana? Apa rosa dulu? Udah hati-hati ya. Gimana sih, Pede? Iya loh. Gimana gitu deh? Gak tau ya aku pulang duluan ya, kita ketemu besok ya di tempat pertemuan Wah. see you eh. apa? Eta sipilin kuna alam, ngadalah cewek nu Eta bukutnya si miss Bae. emang kamu nggak tahu? beto, kamari A yang disemprot ke kopi, gara-gara ngadalah bunget si cewe Eta Kunan <laughs> gitu mau tahu nggak? Uh -uh. jadi si Limit itu, uh. mantannya sipilin? Oh, oh no. mantan? iya tantesan eh gitu mah kamu oh, ya. baru tahu, ya. Oh, oh, makanya kalau punya otak itu jangan simpan di sini. sakit, ya. Oh, oh, ini masih suka. jadi campur nyata, Iman. Oke, hai, uang gratis.